Yo, laki-laki tersenyum lebar menyeramkan selain takut orang jahat ternyata alasan orang bilang jangan buka pintu rumah kalian untuk orang tidak dikenal adalah biar tidak ketemu makhluk misterius soalnya dilihat dari muka saja sudah berhasil menimbulkan trauma mendalam gak sih? padahal sosok ini tersenyum lebar kan? tapi menurut legendanya setiap orang membuka pintu dan menatap muka langsung kerasukan dan akan langsung menemui ajaran lebih cepat dengan rasa sakit dan kejagalan-kejagalan tidak diketahui juga Makanya itu guys, kita semua perlu hati-hati daripada meninggal dengan cara begitu.